rasa yang dulunya tidak pernah ada kemudian jadi ada terus bisa membedakan ini loh rasa ini <tuh> <tuh> makanya disebut manung so wong jawa itu manung galeng rosso. kudu kudwisok nyatok no roso sumber daripada rasa-rasa yang sebenarnya rasa <tuh> rasa yang tidak ngefek rasa yang ngungkul apa, dulu memang cuma ada sifatullah yang sifatnya Jamal, gohar Jalal, Qumar ayu indah, elok, sempurna Di situ perkasa ya semua ini Yang mana rasa-rasa sing menyedihkan itu tak akan pernah ada Jadi kalau ada suatu peristiwa yang menyedihkan Tidak berpihak ke kita Itu sebetulnya bukan rasa yang sebenarnya Rasa yang sebenarnya ya milih Allah Ayo kita satukan menunggaling rasa ini Manusia itu rasa sing indah, ayu elo. Apa pun perbuatan di luar asal bisa merasakan sing indah, ayu elo. rubah aja, biaya caraning rupa dari awal kita merubah sakit, itu tertawa, itu sulit. Iya, menderita bisa tertawa sulit. Digawek, edan. Ngilangi, mau naik, digawe dikawin untuk Gue nengki loro guyu karena beda, bisa nggak ngegong ikan. Iya, padahal gini, gini mengharpingi langit, rosok singkering, gue mau Ya apa disakiti awakmu guyu mesem itu loh nah, Padahal kadang-kadang itu gak sesuai karabhiterahnya kita ya hmm, Diri kita dengan keluarga kadang-kadang Ya kita merasa terdolimi apa itu dikawin guyu ya digawih sabar ya Tidak, Tidak usah diri orang oh, daplek-daplek sitih e, ya yes, Sehingga penting dirimu itu seneng itu ya apa itu indahnya nang batin itu batin itu dilarang hati cak cukup loro orang tua ya di bangani lor gak apa-apa, aduh, nu ini aja sampe lor, pak, Nek doiring nu gak ngepek nih karek meneng karek anu beres terasi gue, nah kan gitu, ini untuk manung galing rosone awd sebagai manusia lu, ya opo mendohirkan, dohiri kigaruh hati ini bersatu, ya ibaratnya nek dohiri senyum, ya hati ini senyum, gue tuh senengi, supaya bersatu, nih pak, nah, jadi asli aslinya dari Jamal Qohar, Qomar Jalal Hayu Indah Perkasa, Sempurna iku sifat Allah yang pertama iku, Papat itu Tekoluruh, Pak Rohman, Rohim Berpendar, jadi papat itu berpendar Lagi menjadi 20 sifat Allah 21 yang satu disembunyikan Allah sifat Ja'ez, wenang lah, iku dari Rombol iku berpendar, jadi Asmaul Husna, saya mulus, hasil ini Satu sisi cibui mampu jenengmu Jenengu karena kalau kita mampu menyerap, ya itu jenemude Dan itu ndak ada sih jelek ar Al Malik Al-Quds, Karim jabalatif Latif, Yang Maha Halus Ar-Rozah Al-Adil, Al-Hakam, Al-Hakim, sampai as -Sobu. Semuanya itu yang 99 subur tangan kita ini 18 dengan 81, nek ditambah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 Nah, meskipun awalnya dari saripati tanah yang bapak ibu kita, tapi bapak Adam itu adalah produk-produk surga makanya warisanis Wargoe itu luar biasa diketnonon bapak Adam. Yang nah, kita kita anak cucunya ini pastilah akan kembali. Duli nongko opo pasti akan kembali nang duli. Suwargo. Kadikliru apa nah, gak kembali nang suwargo. Nah, ya you lo. Know. Kecantol mak lampir, kecantol rondo. Bu, nang akhirnya kembali nang ngomais mau nyasar karena ini merokok jadi misproduk produk gagal jadi kalau manusia produk yang bener itu mesti kudu sadar kalau dia punya batin Sare dibentuk bentuk kayak apa Rasulullah itu hanya untuk mengarah ke batin supaya batin ini lebih bisa menguasai dan akan menjadikan landasan perekat daripada dohir ini lah. nah kalau sudah perekat antara dohir dan batin itu manunggal bener-bener manunggal Nah, maka di saat inilah alat kita hanya untuk bisa mengenal Allah pun ada tingkatan lagi di atasnya yaitu menyatukan diri kita dengan alam di sini karena memang kita ini produk dari yang diberikan Allah suatu produk manusia pun juga berada pada landasan alam bumi dan langit ini wabim samawati wama fil'ad nah terserah di sinilah yang saya ajari bagaimana kita bisa menyatukan tuhir dan batin hingga batasannya pada ketiga ragu-raguan. Nah, mungkin bagi pemirsa yang di rumah sama saja, mungkin sama-sama berpikir kita. Kalau ada landasan yang masih ragu-ragu, ngambang. Ada apa dengan diri? Ada apa dengan diri kita? Padahal kita diciptakan Allah sama, punya tuhir dan punya batin. Babat nah, ini disentuh, kok masih begini? Kok masih begini? Masih mempertahankan, dohiriyah, Padahal itu harus disatukan. Ada apa? Cara penyatuannya mudah. Nah, itulah yang dinamakan ainul yakin. Ilmu yakin apa yang kita lihat lewat panca indera, kemudian kita yakini itu namanya ilmu yakin. Harus dengan ilmu yang ditangkap oleh panca indera, baik pendengaran maupun penglihatan. Uh, umpama Mansul, yang bener gini ya? Itu ilmu yakin. Uh, Rasulullah dulu begini-begini dari tauziannya para ustadz-ustadz, itu ilmu yakin. Uh, belum bisa masuk ke ranah uh, ilmu yakin. Orang yang seperti itu keyakinannya ilmu yakin, maka tiap bulan, tiap minggu, bahkan tiap hari harus disiram terus supaya masuk ke ranah khatini. Ujul seminggu, dua minggu, balik menaik iman, Iku, karena memori yang di dalam batin belum terisi, hanya yang dilihat aja. Pandangan pendek, eh, pikiran pendek, memori pendek, yang diingat sak naliko. Eh, yang diingat sak naliko ini eh, semasa kita mengingat, inilah ilmu yakin apa yang dia dengar, apa yang dia... kuat-kuat, oh, iman oh, kuat-kuat. Tingkatan batin Anda tidak bisa menggunakan ilmu yakin, tetapi mendownload ainul yakin. Apa yang ada di alam semesta ini ditunduk menjadi suatu keyakinan di dalam diri, tumbuh hidup, dan terjadi saat ini, tidak mati di dalamnya. Wah, itu bisa mereka tidak lama melainkan hidup. Meletasku lunanya engkau saja yang tidak memahami. Jadi Rasulullah yang ada di alam semesta ini kita sudah tidak menangi nabi-nabi, sudah meninggal pada dikubur di Arab sana, di Medina, ada yang di Turki, ada yang di Mesir, ada yang di Palestina macam-macam nabi-nabi di sana. Tetapi tingkatan di didownload, karena kita bagian dari alam semesta yang disebut alam uh, kecil sohir, harus mendownload sama yang ada di alam semesta kepada diri kita. Eh, Rasulullah masih tumbuh. Itulah ada syahadat, suatu persaksian yang mana persaksian itu syarat umat Islam masuk ke Muslim, oh, oh, manusia masuk ke Muslim. Syaratnya, kalau dari mualaf itu harus bersyahadat, persaksian. Caranya menyaksikan tidak hanya dengan lisan, toh sadwalah ilailallah. Saat Anda mengalami ilmu batin, ilmu torekoh persaksiannya harus meyakini ilaha illallah mengetahui gustimu Allah nah, karena Allah lebih dekat dari urat lahir ternyata di dalam diri juga ada Wa Muhammad Rasulullah mengetahui bahwa Nabi Muhammad belum meninggal di dalam diri yaitu berupa Nur Muhammad secara personalitas bukan secara identitas peridentitas sudah meninggal beliau sudah berbalik kepada Allah tetapi secara personalitas dia masih hidup ada di surat al-Baqarah 154 surat al-6 169 170 juga ada di surat al 122 surat al-imron 169 170 maaf semuanya dan masih banyak surat itu saya rasa dari situlah ada di surat al-Baqarah juga ayat 28 di situ banyak diungkap bagaimana ada apa dengan orang yang masih hidup mati tapi tidaklah mati melainkan hidup nah, karena ayat ini berbicara secara personalitas tidak secara identitas secara identitas Kulaukali panjenengan pun buton menangi menewis anak direken secara identitas terus keadil Gusti Allah keadil Allah, kenapa kok saya dihidupkan tidak di zamannya di Rasulullah tidak adil ternyata keadilan Allah adalah berada pada dirinya sendiri secara dihidupkanlah secara personalitas bahwasanya kita gak menangi Nabi Muhammad tapi menengai Nur Muhammad yaitu cahaya hidayah kemuliaan terpuji di dalam diri kita yaitu mengenal Nur Muhammad Muhammad adalah terpuji artinya itu mengenal Nuh yang memang kita bisa membedakan pancaran nur itu hingga bisa membaca alam semesta ini di saat Nur Muhammad ini kita sudah mengenal maka predikat Nur Muhammad itu dibungkus oleh suatu rasul utusan Nabi ah, Muhammad bersabat Muhammad dan Rasulullah ah, adalah Rasul Allah yang di jagat ageng ini yang paling dekat dengan Allah adalah Rasulullah. Ah, di Jagat Alit ini yang dekat dengan Ingsune Gusti ne Oloi adalah eh, Rasulullah Rasulullah di saat inilah kalian belajar dari rasamu yang dekat dengan Ingsune gustimu sampai betul-betul kemudian iman kepada mendunut juga iman kepada malaikat. kita mengenal di dalam Al-Quran -Al Jibril Mikael Israfil, Israel Kemudian kita download di dalam diri kita menjadi sedulur papak Yang itu akan didampingkan kepada manusia-manusia itu Maka disebutlah di Al-Quran itu korin pendamping Dan beda korin ini pendamping ini sesuai dengan karakter manusia sifatnya Kalau dia bodoh pelapelo Dia tidak mengangkat pendamping ini di upgrade mencapai ke permukaan teratas Maka korin empat ini akan menjadi jin kafir, jin mukmin setan dan iblis terus kalau kita mampu mengupgrade dengan zikir, dengan ibadah dengan kualitas tingkat tinggi tim kita bisa merasakan maka dia akan menjadi mukorobun golongan malaikat sama nah, akhirnya dia akan membantu penerangan di dalam diri kita maka kalau nempel nur maka sangdat berada pada mata hati dan dia akan mendapatkan suatu kesadaran pemahaman bukan kesadaran jaga, atau nah, jikalau Anda itu berdurasi ini, kamu rugi tingkat tinggi. Kemudian Anda paham, berarti Jibril Anda yang menyampaikan wahyu ke pikiran berfungsi. Nekono sih tidak paham, monggo yang di rumah. Jawab sendiri: "Maaf, Jibril dulu ya, Ngorok, oh, Jibril, oh, yo. Karena mohon, Anda saya ngomong seperti ini. Sampai semua yang di sini paham, ternyata ada yang nggak paham. Berarti Nah, turu. Naudzubillah mindali. Gak dimanfaatkan no suatu pendamping itu. Disebut koring standar, <tuh> disebut kodam standar. Kenapa kita masih cari ilmu kodam, ilmu sorok, ilmu balago mantek? Karena semuanya diarahkan kepada pemahaman, pemahaman. Kenapa juga ada ilmu hakiki, ilmu sejati? Karena semuanya diarahkan kepada pemahaman, pemahaman, pemahaman. Ngur pahami nah ilmu itu mengguni sorokto. tok. pahami ilmu itu mengguni ah, kodam Nah, monggo silakan. Berarti Anda memahami suatu tendensius, suatu ilmu-ilmu yang berwujud makhluk, makhluk, makhluk, makhluk. Yang ditemukan manusia itu hanya dua sisi, menyenangkan dan mengerikan wis gitu aja, dan dia melekat rupanya pada sifat-sifatmu lekon gampang pedian yang ditemoni antara dua sisi itu tadi masuk ke, kita menyenangkan mesti awalnya gue Melayu apa-apa mengerikan tambah jurus kaki seribu yang dilakukan nah, kenapa kok ketidakcari yang sejati yang hakiki yang hakiki lebih enak dia bersandar kepada nur-nur kodim, cahaya-cahaya kodim cahaya yang berwarna yang dia dari marmati awalnya merah dan putih akhirnya berpendar menjadi delapan warna kecil-kecil menjadi <tuh> empat yang warna besar yang mana akhirnya menjadi ponco warna dari lima itu dia berpendar menjadi delapan dan menjadi anu itu kalau kita cari lewat tafakur baru kita ketemu di situ. inilah Nur Hakiki yaitu disebut Nur Kodim maka kalau kita mengetahui cahaya kodem inilah sesungguhnya kita sedang berhubungan dengan poro molekat-polekat yang akan menyampaikan risalah. Saya ngomong begini risalah dari Tajalli Allah karena alisan uwa doa kadang-kadang alisan kita pun merupakan doa dan undur makol wailatan undur makolah bahkan jangan dilihat siapa yang bicara tapi lihatlah siapa sebetulnya yang bicara dan seberapa jauh dia bicara. Kemudian Anda tangkap oleh pendengaran dan penglihatan Gerak tubuh, gerak tubuh saya Anda lihat Suara saya menggaung ini sampai dengarkan Kemudian setelah sampai mendengarkan Masuklah bahasa ini di otak Kemudian disampaikan ke hati Itulah unul al digetarkan Diketarkan ke hati Kemudian Anda paham Yang membawa pemahaman ini Menyampaikan adalah sifat nur Dan malaikat diciptakan dari nur Ini Anda gak paham lan gak yakin ke sesat berarti Jibril anda sedang tidur